ni atege thuwe mu atun jabal niku ta'alugina nu min saatan tetes sak muadin jabal teng riwayat bukhori sering dawuh ayo rene moro aku ayo do iman bareng-bareng tetes ngaji kate sing ini termasuk nambahin apa iman penting ge njiwa ila ilahe illallah penting ojo kok njiwae mereme wis sing geger tapi rapaham koe wafat nombek merem terus gede nganan sik pas janggotong kenceng jantung ini illallah aduh kula nganti kesel untuk ijazah ngono ne viewers sama sampean aga aku itu anake iki ya agak akeh-akeh jare aku mbak mbah Gus kiai iki jiji janggut niku yo tapi numpang ilmu kunikir yen paling penting ku ilmu paham falam anna hu ilaha illallah diarani fa'lam merga ono maklum iki ngono sita-sitae diarani fa'lam merga al-maklum al-maklum tuh barang yang sudah ada Jadi misale niki wonten watu wis terus barang waktu wis ono aku muni ngomong sampeyan he watu iki ketahui berarti watu ambil ilmu di indih waktu watu lah Allah nge Allah wujud disek-indih disek cuma uang ngera roh falam roh fa'alam la ilaha nah itu-itu ambil itu watu, Mbak arani pangeran ini kan harus diketahui orang ngera sifat pangeran ini kan Mbak pangeran, nah malah ini ngomong watu pangeran berarti ngomong sesuatu yang enggak ada maklumnya enggak ada maknanya mereka waktu watu harus diketahui Faham ya Begitu juga gue darani, wah, Wah Zaitu tumpuan hidupku Lung Zaitu itu Barang nih tumpuan Itu Memang jadi pengirannya Uang sarap Barang doif Barang nih tumpuan Itu Jadi cara Allah presiden Amerika ya doif Orang sekeliling kita ya doif Long barang doif Kalau jadi tumpuan Itu Lanak aku keben kalimat tuh hakin yo khas biya Allah Wani mal wakil Faham ya Jadi uang kuduro tapi nyata nih, gue mau minoritas. Kalo dong, gue minoritas. Kalo gue sering di lori, tapi tung dunya, gue urip tung dunya. Kata butuh presiden, gue nih, gue lurus butuh aning Allah. Tika ada nih, gue cek bantal. Gue buanglah, atau ya. Iya tuh, benar-benar. mereka masih alasan, tapi nih, gue urip tung dunya, butuh presiden. Masih -ma urip dunia, ya lurus butuh Allah. Jammer kene nekadungan nih, em butuh presiden jaman kue rawujud, itu butuh presiden presidennya Dewi lu reiseng ngatur awal ngadepi DPR poseng dia ngasih mbuk nut di Dewi posing. ya biasa selalu ngomong hormat presiden menteri bupati ya hormat pantas pantasnya sekumpul uang hormat kami terkenal Titi Kiai, Sembu Batih, Mariswan tapi biasa Bukan karena saya sombong, enggak, bukan secara nyepelekan Enggak, Memang bagi saya itu makhluk, ya makhluk Makhluk itu kalimatuh hakenya adalah doif eh? Makhluk itu kalimatuh hakenya adalah doif Kalau Anda mensifati makhluk itu kuat berarti watakuluna biafahiku Anda ngomong secara salah, menjadi kalimat karena Anda alafatkan Tapi kalimat ini tidak punya kualitas Karena Anda mensifati barang doif, sifatiku paham gitu, jadi hilingi-hilingi, jadi malah ya sampai yang tengah namo yakin Allah Al-Qawiyyul mati nama apa sing kuat orang kok sok wali gitu teman-teman ini ngonoternya kalau Arani kuat, sehingga mati paling gak jadi kuat tuh kan gak mati lah. malah ini, Allah da'wa wa tawakkal alal hayyilladhi la yamud nak, nak tawakal ya bezzat yang orang apa no, amg eta seling-eling eta ana kalimat ku sing wata kulo nah menjadi kalimat karena terlanjur dilafatkan tapi kalimat ini tidak menunjuk makna sama sekali Ya podo misalnya ki nyifati bumi ku kuat Lah bumi sampeyan wis dihancurno Lah ben bumi wujud ya repot sampeyan Nah, ini ini bumi gimana ya? Sekarang masih wujud, tapi wujud terus kan nggak mungkin. Nanti setelah kiamat kan bumi ini dihilangkan kan? berulang balik sengicek, namun Allah Wa wal. Badil, sing khak, sing wujud abad abad, namun Allah subhanahu ta'ala amin. nabi Tapi memang bener-bener kalimat sing wujud ila adil yang akhirat wong orang ngomong ya Seng wong ning neraka ya ora iso ngomong sing ning swarga ya ora ngomong sagete ngomong namung napa ta'awaru fiha subhanaka wa humma wa fiha salam wa akhiru ta'awahum alhamdulillahi rabbil alamin Jadi jengbel, ben teng swarga iki wong wis ora iso nyifati Namun napa namung muni wa humma bareng roh dunia, roh akhirat yen namun muni alhamdulillahi atau pangeran jadi pangeran, mergo makané alam gue liane allah jenenge alam, berarti pangeran saya ki pangerane bumi jengben pangerane suar suwar, kau yang lafadh no liane raiso, mergo lafat liane gue udah lafat zaman nging dunyo eling eling, family ya? lafat ini menjadi lafadh, mergo dilafat noteng dunyo, tapi orang dua makno nah cara bahasa mantaki, ora orang menunjuk musam ilang ilang lafad makna sih orang menunjuk apa musam musam jadi cara istri koran apa kaburas kalimatan takhruju min afwahim jadi menjadi kalimat merga kadung dilafad na no, lesan tapi tidak punya kualitas apa makna ini kalau suwon jenika nak senang pengiran itu niru-niru ulama ulama nak moca walillahil asma'ul khusna'fati'uhu piya. namun Allah sing gadah asma sing sae. Mulane nek nak ndonga kudu nganggo asmail. Wes akhirnya terlatih kita muni yaqawiyyu yamatin idzat sing kuat. Ya sudah kowe kudu yakin sing hakikate kuat namun Allah subhanahu wa taala, liyane iku infliane lemah. Ora tau Darah makhluk kabeh kuat, waktu tahu di sana netok nabi bupati presiden betina raka karuan nganggep wongku wati ku wati raku wendo wendo rusani tivi tivi wendo desa fami tetes lewat ngaji niki sampean nak kepengen kalimat toh hakim gena mong kalimat sing ning kono nyifati Allah subhanahu naga